Di sana bukan sekedar tempat biasa, hmm. Hmm. banyak kemewahan, kemewahan, keajaiban, keajaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi la wa sahbihi wasallim tajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah ma'abadu. Salam rahayu rahayu rahayu saking tumati. Saudaraku, sebangsa sebanyak air yang kami cintai, semoga senantiasa mendapatkan rahmat, barokah, dan rindu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, kami akan memohon izin, maunah, dan rindunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui Sisi gaib Rencana Perpindahan Indonesia, Ibu kota negara Indonesia Ke Kalimantan Timur Seperti yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi Yang terhormat beliau menyampaikan Waktu pidato kenegaraan bulan Agustus 2019 bahwa Indonesia ini di kota negara Indonesia di Jakarta akan berkata dipindah di Kalimantan timur tepatnya di daerah Kutai dan Penajam Hai begitu kami amin dan pada Allah tadi yang tadi Hamba Allah, jenaz Islam yang menyampaikan belum ada kesalahan teknis untuk berikutnya dan kami mohon didatangkan dari rohaniyah. Jadi alam Jin adalah rohaniyah dan rohaniyah untuk menyampaikan terkait perpindahan ibu kota negara ini. Binallah, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Nurullah, sirullah, dadullah, ya allah rahmatan dari kepada pembuka pintu ya allah yang paham tentang Santara, bendaan santara, beroda ini ke, ke kanak-kanak informasi yang mendoakan ya Allah kebangsaan Indonesia tercinta ini ya Allah. Wah Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah ada manfaatnya barokahnya ke alam semesta ini ya Allah dan sosial Indonesia ini negara tercinta ini ya Allah ku senaras tersambung kita suaranya dengan Mas Irwanto hmm, dan dirahmati Allah diberikan Rasulullah manfaat baruka yang bahkan yang hak yang sebenarnya ya Allah Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh salam kenal saya Al Fakir Sampurno bisa kenalan dengan jenengan atau cukup disampaikan jenengan dari Samba. mana ya. ini dari golongan roh iya Alhamdulillah, Ini bukan dari dari golongan Jin tapi dari golongan rohaniyah. Ya Allah, puasa panjenengan Ya Allah, pagari pun Rosulullah. Hamba nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan panjenengan Ya Allah. Dan manfaatnya, dia manfaat, manfaat barokah kepada seluruh bangsa Indonesia. Ya Allah, fatwah kita milikmu. Sebelumnya saya buat bon, maaf kalau kurang sopan ya. Saya panggil apa ini? Tanya lebih enak apa? Ke lebih akrab. Jadi hmm. dipanggil hamba Allah atau Al Fakir atau hamba Allah. Iya Al Fakir ya. Ya sama-sama al, ya, al Fakir. Tadi dengan izin dan pertolongan Allah. Tadi dari golongan Jin Islam menyampaikan terkait dengan perpindahan ibu kota negara Indonesia yang di Jakarta itu Rencana sama Bapak Presiden Jokowi dipindah di Kalimantan Timur Menurut pendapat jenengan, mau disampaikan, yang jenengan ketahui Agak keras okay? nggih, agak keras. Hmm. Dengan setuju dengan gagasan beliau. Agak keras nggih. Okay? Untuk kesejahteraan uh, rakyatnya. Hmm. Harus ada proklamasi. Hmm. agak keras lagi. Nabi ya Sulaiman. Allah dengan Abdullah kiraalai salam raskan ya Allah Allah dan seksi apa enggak sebenarnya hmm. sebelum negara kesatuan ini terbentuk yeah. sudah ada perencanaan yeah. tentang ibu kota negara yeah. Mm. baru dimulai yeah. direncanakan yeah. sebenarnya sebelum ada ini negara kesatuan sudah ada gambaran mm. tentang yeah. di bekota letaknya yang Repare, tiri, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, rencana-rencana besar demi kedaulatan negara persatuan nusantara Rio Di segi apapun dari segi moral budaya bahkan ketuhanan itu yang direncanakan beliau dan semua itu bisa terlaksana kalau ibu kota sudah sekarang diteruskan penerus beliau hmm. presiden Jokowi hmm. yang akan meneruskan rencana rencana beliau hmm. di sana bukan sekedar tempat biasa Kejaiban Kejaiban Yang masih tertutup Dan dengan harapan perbedaan ibu kota di sana Bisa menjadi kenyataan Bagi perdamaian nusantara Negara Yang tercinta Yang tidak mendapatkan segi-segi gaib yang tidak bisa dinalar untuk peserta membantu demi tercapainya kedamaian Nuswantara ini khususnya dan seluruh alam pada umumnya banyak keberkat keberkat di sana Tadi Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan tepatnya itu tanggal Agustus 2019 itu tepat ya Insya Allah ya. Dan tepat tadi Bapak nanti Insya Allah cita-cita terbagi Baginda insiden Soekarno, kepingin Nusantara ini menjadi mercusuar dunia itu Insya Allah akan terwujud ya. tinggal tengah waktu. Negara, negara yang lain. Insya Allah akan terwujud ya di bagian waliullah apa guru kumbel yang terkeren dengan wali kutub beliau sebelum 2005 itu ya, jauh pada, pada sangat lama belum, belum ada informasi apa-apa itu beliau sudah menyampaikan bahwa kalau Indonesia kembali maju, berarti harus pindah di Ibu kotanya pindah di Kalimantan Timur Padahal itu belum ada informasi apa-apa Beliau sebenarnya rahasia beliau ya. Insyaallah tepat ya Sudah ini. waktu Sudah waktunya ya Di Astag yang sudah dibuka Iya terlaksana, ya, mungkin di alam yang nggak terlihat pun ikut mendoakan ya, hanya ini para leluhur juga alam-alam dimensi-dimensi yang lain itu juga yang tidak-kasat tidak mata mendoakan juga ya dengan Indonesia ini. Oh gitu. Kelihatannya iya, kelihatannya manusia ya, tapi juga yang bahasa-bahasa lain juga tinggal di itu, ah. ya tinggal ya. Ya dimensinya berbeda. Terus sampaikan aja. Mereka juga ikut andil hmm. dalam merencanakan pembangunan-pembangunan oh, gitu. hmm. dari fisik sampai non fisik. Mm -hmm. Mereka ikut, ikut ya. ya. Tapi nggak kelihatan saja. Alqab itu ada, itu Allah. Terus apa lagi yang harus saya sampaikan? Ya. berhentinya dari jenengan menangkap sinyal-sinyal dari alam jenengan dirohani asana itu ada informasi positif, padahal positif lah seandainya dipindah nah. di sana itu mengagendai Insya Allah agendanya Allah seperti itu ya profesnya lantaran itu Insya Allah dia bisa bisa macam haruan kedamaian dari sana hmm. saya sendiri juga lama tinggal di sana di, di, di Kalimantan Timur sana hmm. saya juga pecinta beliau apa sekumpul juga juga belajar pernah belajar di beliau juga saya pecinta dengan, dengan, dengan apa perlu dengan apa Pak Presiden Jokowi, juga apa Insinyur Soekarno, saya juga pria beli, ke beliau ya, dia beli orang-orang hebat ya yang diberi kehebatan oleh Allah, orang-orang pilihan, orang, orang orang pilihannya Allah ya. Tapi ingat, hmm. mereka bukan yang menentukan. Betul, ya. diberikan pertolongan Allah, diberikan daya dari ketu dari Allah ya, jadi asbab apa aja? Niatnya pelantar, akikatnya semuanya Allah. Silatulnya hanya begitu, akikatnya itu semuanya adalah Allah. Yang kira akan seperti itu yang atur ya. Terlain tak bukan. Mana? Semua karena kebukan beliau. Iya. Ya wali kudus orang gaunya selalu alam. Keluarga bulan akekatnya tidak meninggal ya. Orang-orang pilihan itu tidak meninggalkan di dimensi yang lain aja. yang masih peduli ya. Dunia akekatnya belum meninggal. Hmm. Insyaallah, para hmm. pejuangware-warenya Allah itu selalu suka memperhatikan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah selawat sinah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya saya Alhamdulillah saya makasih informasinya ya hamba Allah ya. Sama, sama. ya saya kurang sopan Nambah Allah mohon maaf saya sebenarnya nggak bisa apa-apa tidak banyak hmm. yang saya sampaikan nggak ya, apa-apa hmm. ada, ada yang aturan, aturan. Ya, ada aturan-aturan nggak bisa ada yang terakhir sampaikan nggak ada cukup ada pesan kepada saya berbuat baik pada sesama ya, pesan, Baiklah dari keikhlasan, yeah. sadari, kita sama-sama ada karena diciptakan, yeah. kembalikan kebaikanmu kepada Tuhan. Sebenarnya yeah. hanya Tuhanlah yang apa baik, yeah. bersyukurlah, senantiasa bersyukur, yeah. dijadikan perantara-perantara. Baikah. Alhamdulillah Masyaallah Masyaallah hanya itu yang saya sampaikan Alhamdulillah betul -betul. itu untuk saya sendiri Iya ya, ya betul ya untuk kita benar untuk hmm. diri kita dan untuk saudara-saudara kita semuanya hmm. ya teman dilakukan tidaknya itu itu pun hidayahnya Allah pertolongannya Allah nanti kita nyampaikan sepatah nyampaikan dan mendoakan Alhamdulillah, makasihi, ya alhamdulillah makasih, ya Mbak Allah. Kita saling mendoakan, difikir. Ya kita saling-saling mendoakan. mudahan kita dan seluruh bangsa Indonesia tercinta dalam lindungannya Allah, pimpinannya, dalam pimpinan Allah. Amin, amin. Insya Allah. Mohon pamit. Wassalamualaikum Wa warahmatullah wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, la kholaqulah qatailah bila. Demikian tadi dialog kami dengan Mbak Allah dari alam rohaniyah. Semuanya benar-benar atas pertolongan Allah, atas izin dan ridhonya Allah, atas maunahnya Allah tanpa pertolongan Allah kita hakikatnya tidak bisa apa-apa karena kita ini memang Allah diciptakan Allah kita bisa bicara bisa bergerak semuanya itu adalah atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala terus sekalian di seluruh Nusantara semoga saudaraku dan Indonesia atau Nusantara tercinta ini di negara yang kardatun tojibatun warubun gafur di negara yang barokah penuh rahmat, penuh kerinduan Allah itu harapan kami mudah-mudahan yakin cita-cita Bapak Jokowi Bapak Presiden Jokowi yang terhormat dan juga Bapak programator kemerdekaan Sri Baginda, Bapak Insinyur Soekarno Kira, kira diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Indonesia ini nusantara ini di merasa suaranya dunia mohon maaf ambil baiknya kalau ada sang kurang tepat diabaikan saja dan jangan dijadikan potongan kebenaran status standar kebenaran karena kebenaran hakiki yang milik Allah kita harus cerdas jangan sampai ditelan mentah-mentah setiap ada informasi kita tanyakan kepada ahlinya dan jangan langsung kita memahami secara mentah-mentah ya kita harus cerdas terus kita belajar dan belajar kemudian Allah senantiasa menunjukkan jalan yang benar yang <tik> terindah itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.